Oke, okay guys, tutorial uh, bikin t-shirt gratis. Pertama, ini uh, kalian cari t-shirt Roblox. Aku udah cari tadi, kalian cari terus. Kalau aku itu enggak ada yang mau, guys, di sini jadi kita cari terus, kita geser, geser terus, geser sampai ke bawah, dan kita cari <tuh> dulu ya, guys. Ya. maaf, gini lama banget. Ya, ketemu estetik itu tutup cute banget. Oh, ya udah, terus kita download. Hmm. Tunggu dulu ya. Ini bawah juga ada estetik. Kita ke Google lalu ketik Roblox. Kalian uh, Roblox yang atas yang ini loh. Nih, jangan yang bawah, jangan. Tapi yang atas. Tuliskan Roblox dipencet lalu masuk terus dikontinin in browser e, kalian daftar dulu di situ ya sama kata sandinya terus e, kalian ke titik tiga hidupin situs desktop lalu kalian ke ini nama kuis kalian ke creator kreatif aku nggak pakai gitu apa. Terus kalian uh, kalau mau yang t-shirt ya. Kalau shirt itu tuh harus bayar pakai 10 Robux. Tapi kalau aku t bukan sir, Karena aku nggak punya itu jadi kita ke t-shirt. Aku gak punya Robux. Lalu oh, nah, aku sudah buat banyak banget dan kalian open chat yang pilih file pilih filenya dipencet, kita ke fill terus kalian uh, masukin yang kalian download tadi fotonya pilih, terus pencet pilih terus uh, kalian namain apa bebas kalau aku, aesthetic this here terus kalian upload gitu, tunggu dulu lama oke, okay, udah, mari kita cek yuk kita cek ke Roblox kita cek Apakah sudah masuk? Aduh lama banget Bentar ya Ini apa ah, banyak banget TV. Kita langsung cek ke profil Kita cek profil ya Ya eh, maksudnya Ya itu deh Edit gitu Ini aku sebelumnya udah buat Tapi Jelek Terus ke clothing Lalu ke t-shirt. Lihat ya deh guys. Udah deh. Nih, udah deh. Udah dapet. Gratis ya guys. Bisa sah. Kalian bebasin mau ngapain.